Hai hai hai Siapa sih yang gak takut jika bertemu langsung dengan hewan yang satu ini? Ya, harimau adalah hewan predator yang masuk dalam kategori satwa dilindungi karena populasinya terus menurun. Bahkan dalam rantai makanan, harimau menduduki bagian puncak rantai makanan. Sehingga ia kerap disebut sebagai penguasa rimba. Selain itu, adanya harimau sebetulnya adalah indikasi bahwa kondisi hutan tersebut masih tergolong baik. Dan juga harimau jelas memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Namun, tahukah kalian sob, jika harimau tidak dibenci karena memang menurut kepercayaan masyarakat? Harimau tidak akan mengganggu manusia dan bahkan ia tidak menyukai daging manusia. Meski tidak menyukai daging manusia, namun jika tidak ada mangsa buruan di dalam hutan, dengan terpaksa harimau akan keluar dari wilayah teritorinya dan mencari mangsa buruan di pemukiman warga. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Konflik satwa liar yang dilindungi, yaitu harimau Sumatera terhadap hewan ternak sapi milik warga, di area perkampungan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL di kecamatan Besitang, Seilepan, Batang Serangan, dan kecamatan Bahorok, serta kecamatan Kutambaru di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sejak 10 tahun lalu hingga saat ini belum berakhir. Namun kali ini, Kejadian tersebut terjadi di desa Kutagaja, kecamatan Kutambaru, yang mengakibatkan seekor sapi milik warga ditemukan mati dengan luka bekas gigitan di bagian bokongnya akibat dimangsa harimau. Sementara area yang dimaksud berdekatan dengan TNGL dan peristiwa yang sering terjadi ternyata berlokasi di wilayah kerja seksi stasiun pengelolaan Taman Nasional atau SPTN wilayah V Bukit Lawang. Kejadian itu diketahui oleh warga sekitar pukul 8 pagi saat pergi ke ladang. Warga seketika kaget setelah melihat ada seekor ternak sapi tergeletak tak bernyawa. Gak hanya itu, bahkan beberapa bulan terakhir, warga juga kerap melihat jejak atau bekas kaki harimau yang bahkan pernah dilihat langsung oleh warga. Pihak TNGL serta BKSDA Sumatera Utara telah berupaya melakukan pengusiran namun belum juga berhasil. Ngomong-ngomong tentang jarak lokasi kejadian dengan pemukiman warga, salah satu warga juga mengaku cukup dekat dan hanya berkisar 300 meter dari lokasi ditemukannya bangkai sapi tersebut. Sementara jarak ke batas TNGL berkisar 1 kilometer dan juga lahan masyarakat cukup dekat dan berdampingan dengan TNGL. Oleh karena itu, warga berharap pihak yang terkait seperti TNGL serta BKSDA Sumatera Utara secepatnya mengambil langkah solusi.